Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi bersama gua Adi Sisutups di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground Ground. Selva selva let's go, diamon di kunci check, pesado super, super back, e o tema é respeito best. É peso no arsenal, deixa estrada e a até o final lebih baby. Di mana ada bahaya? Di situ ada saya. gua <laughs> <laughs> <laughs> gua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 Pada kesempatan kali ini cuy, gua mau share dan membahas info update terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire Mulai dari event bundle baru, skin terbaru dari glue wall, sampai dengan bocoran inkubator terbaru dan lain-lain Oke, okay, yang pertama ada set bundle terbaru yaitu set bundle King Boxer yang kemarin sempat rilis pada event gacha ya kan nah untuk desain tampilan dari set bundle ini lumayan juga nih konsepnya kelihatan kayak bundle mahal banget ya kan dan di sini ada animasi semacam kilauan-kilauan cahaya di bagian aksesoris kalungnya nih cuy untuk di bagian celananya, ada aksesoris sarung tangan boxer atau sarung tinju gitulah ya, yang depan berwarna hitam dan yang belakang berwarna merah. Di sini juga ada skin kacamata Bobo nih Cuy. Waduh, nah yang paling gua suka dari set bundle King Boxer ini nih, yaitu skin mahkotanya Cuy. Kayaknya bakalan keren banget sih kalau kita gabungin sama set bundle lain gitu kan, cuy. Dan dikabarkan set bundle King Boxer ini akan rilis pada next event bundle cuy. Untuk di Free Fire server luar contohnya India, event ini sudah rilis pada event bundle beli 1 gratis 1. Dan untuk di Free Fire server Indo kemungkinan set bundle ini akan rilis pada event diskon atau pada next event bundle gimana tertarik mengoleksi set bundle terbaru King Boxer ini cuy yang kedua ada trailer dari set bundle yang dikabarkan akan rilis pada event Diamond Royal terbaru nanti Dapatkan set bundle terbaru ini di warung-warung terdekat Anda. What? Yang ketiga, ada bocoran inkubator terbaru. Sebelum kita bahas mengenai set bundle dari inkubator terbaru ini, mari kita simak trailernya cuy, sekuy. Wah, bau-bau skin legend dari senjata SVD dan katana nih, cuy. ntar um, entarlah. Kalau ada info mengenai dua skin legendary dari senjata SVD dan katana ini, akan segera gua share kepada kalian semua. Jadi, tungguin aja ya, cuy. Oke. Okay. Nah, jadi nantinya akan hadir atau rilis Inkubator terbaru Guerra Imperial dalam bahasa Portugis Yang artinya perang kekaisaran Dan untuk bagaimana tampilan dari masing-masing set bandel inkubator Dengan tema perang kekaisaran ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Yang pertama ada set bandel inkubator kekaisaran Untuk karakter cowok dengan desain kombinasi warna putih dan abu-abu. Nah, untuk desain tampilannya lumayan sih. Terdapat animasi seperti cahaya di bagian jidat atau pada desain tanduknya nih di sini. Yang gua suka dari set bundle ini adalah skin baju dan skin wajahnya aja sih cuy Keren aja gitu Kayak suku-suku pedalaman ya kan Dan juga ada logo naga atau apa nih Di bagian punggungnya cuy um, Pokoknya itulah ya terus ada set Bundle inkubator kekaisaran versi cewek dengan desain warna yang sama dengan set Bundle versi cowok yang barusan nah untuk desain set Bundle versi cewek ini hampir samalah ya dengan set Bundle versi cowok barusan cuman yang berbeda di sini hanya dari segi desain tampilan animasi di bagian tanduknya Terus kalau yang cowok tadi untuk skin penutup kepalanya berbentuk seperti helm perisai perang. Dan kalau yang ini lebih mirip kayak bando cuy. Terus yang beda lagi pada tampilan skin wajahnya cuy. yang kedua ada set bundle inkubator kekaisaran untuk karakter cowok dengan kombinasi warna ungu dan biru nah untuk desain tampilan dan animasinya mirip banget ya sama set bundle cowok yang tadi cuman di sini yang berbeda hanya dari segi warna set bundlenya dan logo yang ada di bagian punggungnya cuy kalau logo pada set bundle dengan desain warna putih abu-abu tadi Mirip-mirip kayak logo naga gitulah. Kalau logo yang ini Itu berbentuk seperti burung phoenix gitu cuy Ya kayak burung yang ada pada logo rankmaster gitu lah terus ada set bandel inkubator kekaisaran untuk karakter cewek dengan desain warna yang sama dengan set bandel versi cowok barusan cuy nah untuk desain tampilan dan animasinya mirip banget sih sama set bundle versi cewek tadi Dan untuk desain logonya di sini sama dengan set bundle versi cowok barusan ya Yaitu burung ponik Yang ketiga ada set bundle inkubator kekaisaran untuk karakter cowok Dengan kombinasi warna merah, ungu, dan kuning Nah, untuk desain tampilannya ini set bundle jauh lebih keren ya Dibandingkan dengan set bundle yang sebelum-sebelumnya Dan di sini terdapat animasi seperti kincir yang glowing-glowing gitu cuy Udah sih sudah dapat dipastikan bahwa set bundle ini merupakan set bundle utama atau set bundle paling mahal gitu kan cuy. Pada inkubator terbaru nanti dengan tema perang kekaisaran. Terus ada set bundle inkubator kekaisaran untuk karakter ceweknya Nah, untuk desain tampilan, animasi, dan desain logonya Mirip banget sama set bundle versi cowok barusan cuy Tapi untuk animasi di bagian tanduknya masih mirip sama set bundle versi cewek yang sebelum-sebelumnya ya mana? Menurut kalian set bandel dan tema dari inkubator terbaru ini itu bagus, biasa aja atau jelek? Komen di bawah ya. Oke. Okay. Yang keempat, ada skin masker terbaru. Nah, untuk desain tampilan dan tema dari skin masker terbaru ini, itu kayak grafiti-grafiti gitu ya. Um, lumayan lah ya, buat menambah koleksi skin masker default kita ya kan. Ya. Apalagi kalau gratisan ya kan. Udah sih. Ya. <tuk> Yang kelima Ada skin terbaru dari surfboard Nah Kalau kita perhatikan untuk desain tampilannya Mirip sama skin surfboard The Magic Stick ya Yang dulu pernah rilis pada event Halloween cuy Untuk desain bentuk dan animasinya Mirip banget ya kan Udah sih Yang keenam, ada skin terbaru dari bom es atau glue wall. Nah, untuk desain tampilan dan temanya mirip sama skin masker baru tadi ya cuy um, Kemungkinan skin glue wall terbaru ini akan rilis bersamaan dengan rilisnya skin masker tadi sih Kalau menurut gua, cuy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 it. Okay.